adalah penyakit sipilis wanita penyakit sipilis atau lebih dikenal dengan raja singa juga sangat berpotensi pada wanita sipilis merupakan sebuah penyakit kelamin yang disebabkan bakteri pneumonia perlu diketahui sipilis pada wanita adalah penyakit yang mudah menular namun penularannya hanya dengan alat kelamin atau darah. jadi Seorang ibu yang terkena sipilis secara otomatis akan menularkan pada anaknya. Penyakit sipilis sebenarnya bisa diobati dengan cepat dan tepat, tergantung dari beberapa cepat Anda mendeteksi penyakit tersebut. Adapun penyakit sipilis dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap pertama, tahap kedua, dan tahap terakhir. Dalam masing-masing tahap juga membutuhkan pengobatan yang Gejala penyakit sipilis pada tahap pertama sipilis pada wanita dimulai munculnya semacam benjolan kecil atau sariawan pada misfi atau bibir luar vagina berwarna merah dan tidak terasa sakit biasanya benjolan atau sariawan tersebut muncul antara 10-90 hari setelah terinfeksi Pengidap sipilis biasanya luput menyadari jika munculnya sariawan atau benjolan tersebut bukan di tempat biasanya, melainkan lebih ke dalam ISV. Pada tahap kedua, munculnya ruam kemerahan di kulit biasanya terjadi sekitar 2-14 minggu setelah tahap pertama. Ruam kulit ini berarti seolah terjadi penebalan pada kulit bagian tertentu dan perubahan warna menjadi coklat. Mayoritas ruam ini terjadi di telapak tangan dan kaki. Gejala ini biasanya juga disertai gejala lain yang lebih jelas menunjukkan tanda infeksi. Tahap terakhir Yang paling umum terjadi pada pengidap sipilis di tahap akhir adalah menurunnya daya tahan tubuh, rambut rontok, berat badan turun, merasa selalu tidak nyaman, pembengkakan kelenjar getah bening,